Karena Lindong tidak dapat menyingkirkan lintah ini yang tiba-tiba menempel pada mereka, dia merasa sangat tidak berdaya. Namun, dari cara bermainnya, jelaslah bahwa Flame Master tidak akan meninggalkan sisi Siying Huan-Huan. Karena itu, karena dia tidak bisa mengubah pikirannya, dia hanya bisa menerimanya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dunia menjadi semakin kacau dan imo yang telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun. Akhirnya, mengungkapkan diri. Selain itu, identitas Ying Huan-huan sebagai reinkarnator Master S juga terungkap. Karena itu, akan sangat merepotkan jika Yimo yang lebih kuat mengejarnya. Dengan demikian, dengan Flame Master sebagai penolong gratis, kemungkinan mereka akan jauh lebih aman. Dengan pemikiran ini, Lindong memutuskan untuk berhenti resah karenanya sampai sekarang. Gerbang Yuan hancur dan tidak ada gunanya untuk terus berlama-lama di tempat ini. Oleh karena itu, setelah obrolan singkat, pasukan besar mulai bergerak sebelum mereka bergegas kembali ke Daosek. Aliansi penghancuran Yuan, yang sementara dibentuk, jelas telah memenuhi tujuannya. Oleh karena itu, banyak praktisi yang kuat saling berpamitan dan pergi. Lindong tidak mencoba menghentikan mereka juga. Meskipun itu akan sangat meningkatkan kekuatan Dao jika mereka mampu mempertahankan para ahli seperti itu, Lindong tidak mau melakukannya. Lagi pula, alasan mengapa ia menyukai Dao Sek adalah karena ia merasa bahwa Sekte ini layak untuk dilindungi. Oleh karena itu, jika sejumlah besar ahli asing tiba-tiba bergabung, itu tidak bisa dihindari bahwa budaya Dao Sek akan berubah dan ini adalah sesuatu yang ditakuti Lindong. Oleh karena itu, ia lebih suka kemajuan Dao Sekte terus dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Selain itu, dia tidak ingin mengambil risiko kemungkinan bahwa esensi Dao Sek dapat berubah setelah menerima gelombang masuk seperti itu. Sepasang mata cerah dan berkilauan yang tak terhitung jumlahnya menyambut kelompok besar lindung ketika mereka kembali ke Dao Sek. Setelah itu, sorak-sorai yang mengguncang bumi membubung tinggi ke awan dan orang bahkan bisa mendengarnya dari jarak 500 km. Setiap murid Daus sekte sangat bersemangat bahwa mereka kehabisan Daus sekte dengan mata merah. Bagaimanapun, banyak senior bela diri dan junior mereka dibunuh oleh Yuan Get pada tahun lalu. Meski begitu, mereka hanya bisa menekan kebencian di dalam hati mereka, mengepalkan gigi mereka, dan menonton saat Yuan Get terus bertindak dengan cara yang angkuh. Bahkan, mereka hanya bisa meringkuk dalam formasi penjagaan sekte mereka. Selain itu, Bahkan pada kesempatan langka ketika mereka meninggalkan formasi, mereka akan terus gelisah karena mereka tidak berani mengungkapkan fakta bahwa mereka adalah murid daosek. Semua ini akhirnya mulai berubah ketika pria muda yang lelah bepergian kembali ke daosek mereka. Sosoknya masih lurus dan tinggi. Namun, ada tampilan bertekad tambahan pada wajahnya yang muda. Setelah absen selama tiga tahun, dia sekali lagi memikul beban berat dari seluruh sekte dao mereka. Itu persis sama dengan apa yang terjadi tiga tahun lalu di daerah iblis unik. Pada saat terakhir, dia muncul dan dengan heroik membalikkan situasi sendirian. Setelah kembali, Yuan Get yang telah menekan Daosek sampai yang terakhir tidak bisa mengangkat kepalanya, akhirnya mulai mundur. Akhirnya, dia mengumpulkan pasukan, dibebankan ke gerbang Yuan dan menyelesaikan skor sekali untuk semua. Meskipun para murid yang tetap tinggal di Dao sekte tidak bisa menyaksikan pertarungan yang menggetarkan jiwa dengan Gerbang Yuan, mereka semua percaya bahwa sekte Dao mereka akan melambung di bawah komandonya. Puncaknya, nama Lindong juga tersebar di seluruh wilayah Suan Timur. Bagaimanapun, semua orang jelas tahu siapa faktor penentu serangan balik ini. Di masa lalu, Dao sekte terus-menerus ditekan oleh Gerbang Yuan. Oleh karena itu, Lindong jelas merupakan alasan utama mengapa Daosek mampu membalikkan situasi dan menghancurkan Gerbang Yuan sebagai gantinya. Selain itu, berkat reputasi Lindong yang berkembang, semua orang di wilayah Suan Timur mengetahui kekaisaran yang besar. Pada saat ini, ada kemungkinan bahwa tidak ada kekaisaran lain di wilayah Suan Timur yang berani menyinggung kekaisaran peringkat rendah yang dulunya tidak penting ini. Pada periode berikutnya, Beberapa sekte super mencoba membangun kembali sekte mereka. Namun, kekuatan dan reputasi mereka jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Selain itu, mereka semua cukup bijaksana dan mereka terus mempertahankan rasa hormat yang besar untuk Dao Sekte. Bahkan, mereka semua bersikeras bahwa Dao Sekte harus menjadi pemimpin mereka. Setelah semua, setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Dao Sekte, Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang berani menentang mereka. Namun, dal Sekte tetap tidak berkomitmen. Bagaimanapun, mereka tidak seambisius Gerbang Yuan yang ingin setiap sekte di wilayah Suan Timur tunduk pada mereka. Bahkan, satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah melindungi sekte mereka sendiri dan menyelesaikan beberapa skor. Terlepas dari itu, wilayah Suan Timur yang dulunya kacau yang penuh dengan konflik Perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah perayaan, ada banyak tugas penting yang menunggu untuk diselesaikan. Di masa depan, wilayah ini akan menjadi lebih hidup dan lebih cerah dari sebelumnya. Berbeda dengan keributan di dunia luar, Dao Sek, yang sekarang merupakan faksi paling mempesona di wilayah Suan Timur, dengan cepat mulai tenang setelah perayaan awal yang menggembirakan. Meskipun seluruh sekte masih mengamen dalam suasana santai dan percaya diri, perayaan gila di masa lalu secara bertahap mereda. Sementara itu, mereka terus merekrut dan melatih murid baru sesuai aturan lama. Namun, bahkan setelah upaya berulang-ulang untuk menekan, jumlah praktisi yang ingin bergabung dengan mereka terus bertambah. Lindong sedang berjalan santai di dalam daosek. Kadang-kadang, beberapa murid daosek sekte bergegas melewatinya sebelum beberapa murid perempuan muda memerah menatapnya dengan rasa ingin tahu dan malu. Sementara itu, dia juga akan mendengar para murid meneriakkan namanya, senior bela diri Lindong, dari jauh. Itu pemandangan yang sangat hidup, dengan senyum lembut di wajahnya. Lindong mengangguk pada para murid daosek itu. Saat dia melihat murid-murid sekte ini, yang menatapnya dengan mata yang bersemangat dan bahkan penuh hormat, hatinya yang biasanya tegang juga mulai rileks, seolah-olah dia dibebaskan dari beban besar. Sensasi yang dia rasakan sekarang persis sama dengan ketika dia pertama kali bergabung dengan Daosek tiga tahun lalu. Lindung telah mengalami terlalu banyak situasi hidup dan mati selama beberapa tahun terakhir ini. Terkadang, dia juga merasa sangat lelah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak mampu berhenti. Bagaimanapun, dia membawa terlalu banyak barang di punggungnya. Oleh karena itu, jika dia berhenti, kemungkinan Daosek akan menjadi puing-puing sekarang. Sementara itu, senyum cemerlang para senior bela diri dan juniornya juga tidak akan ada lagi. Bahkan, bahkan klannya dan orang tuanya akan tewas selama perang. Kadang-kadang, untuk melindungi sesuatu, seseorang harus membayar harga. Untungnya, Lindong tidak pernah menyesali keputusannya sejak awal. Dengan sikap yang sangat santai, Lindong berjalan ke platform pelatihan. Setelah itu, dia duduk di samping Sungai Pil. Saat ini, ada banyak murid Dao sekte yang duduk dan berlatih dalam jarak yang cukup dekat. Mereka menyerap dan memurnikan kekuatan Yuan di dalam Sungai Pil. Suasana malas dan damai meresapi tempat ini, menyebabkan Lindong merasa ingin pergi. 10 hari telah berlalu sejak penghancuran Yuan Gate dan Lindong sudah membuat pemulihan lengkap. Sementara itu, selama 10 hari terakhir dia membiarkan dirinya benar-benar santai dan dia mengabaikan semua yang terjadi di dunia luar. Apapun kekacauan, apapun akibatnya, apapun limo, mereka semua sementara disingkirkan. King dan yang lainnya tampaknya menyadari niat Lindong. Karena itu, mereka tidak mengganggunya sama sekali selama periode waktu ini. Sebaliknya, mereka membiarkannya berkeliaran santai di sekitar Dao sepanjang hari. Karena itu, ia menjadi pemandangan yang cukup menarik dalam daosek. Lindong duduk malas di samping sungai Pil. Matanya memandang Pil River yang mengalir sebelum ia jatuh ke linglung. Lama kemudian dia merasa sedikit lelah. Kemudian, dia perlahan menutup matanya sebelum kegelapan menutupi pandangannya. Meskipun kegelapan menutupi pandangan Lindong, pemandangan di dalam hatinya tetap sangat cerah dan jelas. Bahkan, dia bisa dengan jelas merasakan seluruh Sekte Dao dan bahkan setiap murid di dalamnya. Sementara itu, dia bisa merasakan kegembiraan dan kebanggaan mereka yang luar biasa. Emosi mereka yang panas menyebabkan kehangatan yang mendidih muncul di hati Lindong. Itu sehangat matahari. Sensasi ini sangat nyaman, karena sangat nyaman. Tubuh Lindong berhenti bergerak, duduk di platform pelatihan. Waktu berlalu dengan cepat. Para murid Sekte Dao itu yang diam-diam berlatih, mengakhiri pelatihan mereka dan melihat bahwa sosok lindung tetap diam seperti batu. Ketika mereka melihat punggungnya yang santai, mata mereka tiba-tiba menjadi linglung. Bahkan, mereka merasa seolah-olah punggungnya telah bergabung dengan dunia, dan tidak mungkin menyentuh atau mendeteksi dia. Beberapa percakapan pribadi menyebar karena banyak murid merasa linglung. Akhirnya, semakin banyak murid bergegas. Kemudian. Mereka semua memandangi sosok itu dengan kaget di mata mereka. Saat keributan perlahan-lahan tumbuh, akhirnya menarik Ying Xuanzi dan yang lainnya. Kemudian, mereka memandang Lin Dong, yang tampaknya sudah berhenti bernapas. Bahkan, seolah-olah bahkan kekuatan Yuan dan energi mental dalam tubuh yang terakhir telah berhenti mengalir. Segera, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Bagaimanapun, mereka adalah individu yang sangat berpengalaman. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa lindung jelas telah memasuki trans yang mendalam dan misterius. Pelatihan pahit adalah fondasi dalam perjalanan kultivasi seseorang. Namun, kadang-kadang ada beberapa individu yang beruntung yang dapat mengalami momen eureka yang setara dengan pelatihan pahit selama satu dekade. Pada saat ini, Lindong tampaknya telah memasuki trans yang mendalam dan misterius. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa ini sangat penting bagi Lindong. Oleh karena itu, mereka mulai memberhentikan banyak murid dan mengosongkan platform pelatihan untuk mencegah siapapun mengganggu Lindong. Di puncak gunung di dalam dao sekte, Flame Master menatap dari jauh pada sosok kurus yang duduk di platform pelatihan. Sementara itu, cahaya ilahi yang samar-samar berkilauan di matanya, sementara semburan syok diam-diam melintas melewati bagian terdalam matanya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1222, Master Simbol Tertinggi. Sosok itu telah duduk di samping sungai Pil selama lebih dari sebulan. Selama periode waktu ini, tubuhnya masih seperti batu, dan bahkan napasnya telah sepenuhnya hilang. Suhu tubuhnya sedingin es, tampak seperti mayat tak bernyawa Adegan ini bahkan menyebabkan kelompok King Suan Zi merasa agak bingung Dan bahkan lebih tidak perlu dikatakan untuk murid-murid Dao Sekte biasa Bagaimanapun, mereka tidak pernah menyaksikan situasi seperti itu Namun, mereka pada akhirnya agak perseptif Dan jelas mengerti bahwa lindung tidak boleh diganggu Oleh karena itu mereka dengan tegas melarang murid biasa memasuki platform pelatihan. Satu bulan ini diam-diam berlalu di tengah-tengah tatapan yang tidak pasti dan khawatir dari banyak murid Dao Sekte. Dengan aliran waktu, semua orang secara bertahap mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa individu yang lebih tajam samar-samar bisa merasakan energi yang kuat dan besar berkumpul secara diam-diam di langit di atas Dao Sekte. Kekuatan ini sangat halus dan tanpa bentuk. namun. Itu menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang hampir solid. Hanya para pembudidaya energi mental yang kuat yang dapat dengan jelas merasakan keberadaan energi ini dan diliputi rasa kaget. Karena ternyata kekuatan ini sebenarnya energi mental yang luas dan tak ada habisnya. Sejumlah besar energi mental menyebabkan bahkan para ahli, yang telah melakukan kontak dengan reinkarnasi, merasakan ketakutan di hati mereka. Kekuatan itu seperti lautan yang tak berujung. Itu menyelimuti langit di atas Dao Sekte, menyebabkan murid Dao Sekte yang tak terhitung jumlahnya merasa gelisah. Energi mental yang melingkupi langit semakin hari semakin padat. Kadang-kadang, gemuruh guntur yang rendah dan dalam akan muncul di langit. Guntur itu tampaknya mengandung riak destruktif yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. King Xuanzi dan yang lainnya melirik ke langit sebelum tersenyum pahit. Setelah itu... Mata mereka yang tak berdaya menembak ke arah sosok manusia, yang duduk seperti batu di samping sungai Pil. Kekuatan ini, yang bahkan mereka punya kesulitan menanggung, jelas terkait dengan keadaan misterius Lindong. Namun, mereka tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Bagaimanapun, energi mental di langit sedikit terlalu menakutkan, jika itu keluar dari kendali. Seluruh daun Sekte kemungkinan akan berkurang menjadi reruntuhan dalam sekejap. Meskipun khawatir, jelas ada sedikit yang bisa mereka lakukan. Yang tersisa hanyalah terus menunggu. Ying Xuanzi dan yang lainnya tidak berpikir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi di tengah-tengah penantian ini. Namun, sesuatu terjadi pada Ying Huan, Huan selama periode ini. Gadis ini sangat kelelahan pada hari mereka menghancurkan Yuan Gate. Dia telah menghabiskan beberapa hari memulihkan diri setelah kembali untuk pulih. Namun entah kenapa, aura dingin yang berasal dari dalam tubuhnya pada bulan berikutnya menjadi semakin padat. Semua orang bisa merasakan kekuatannya melonjak liar saat ki dingin di dalam tubuhnya tumbuh lebih padat. Tingkat yang cepat ini menyebabkan Ying Xuanzi dan yang lainnya agak khawatir. Kenaikan yang tidak terkendali seperti itu terjadi hanya setelah lindung memasuki keadaan misteriusnya. Itu berlanjut selama setengah bulan sebelum secara bertahap melambat. Dinginnya sekarang menyebabkan seseorang merasakan ketidaknyamanan yang mengerikan. Oleh karena itu, Ying Huan Huan telah mengasingkan diri di Danau Es di belakang gunung selama periode ini. Bahkan Ying Xuan Zi hanya bisa menahan 10 menit kedinginan di sana sebelum dipaksa pergi. Transformasi Ying Huan Huan membuat Ying Xuan Zi dan yang lainnya merasa agak tidak nyaman. Kegelisahan yang dirasakan oleh Ying Xiao Xiao bahkan lebih besar. Dia ingin pergi ke Danau Es untuk menjaga Ying Huan Huan beberapa kali. Tetapi dia tidak dapat menahan Kiang dingin. Pada akhirnya, dia diekstraksi secara paksa oleh Ying Xuan Zi. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat Ying Xuan Zi sakit kepala hebat. Namun, dia setelah semua Master Sekte Dao Sek, seorang pria mapan yang tidak panik. Dia hanya bisa menutup danau es dan melarang murid biasa mendekat. Setelah itu, tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Satu-satunya yang tersisa adalah menunggu sampai Lindung bangun dan melihat lagi. Penantian ini berlangsung selama setengah bulan atau lebih sebelum akhirnya ada beberapa kegiatan. Gemuruh, para murid Sekte Dao melanjutkan pelajaran dan pelatihan wajib harian mereka. Namun, keadaannya jelas berbeda hari ini. Cuaca menjadi agak mencekik sejak pagi, dan gemuruh yang dalam jauh lebih sering daripada biasanya. Langit sudah gelap menjelang sore. Setelah itu, semua orang melihat awan gelap melonjak di langit. Sejumlah petir yang tak berujung melilit di langit seperti naga petir saat tekanan alam yang menakutkan menyebar. Bang, petir melintas dan seluruh dao sekte diterangi oleh petir seolah-olah itu siang hari. Kekuatan yuan di daerah itu mulai menyala. Semua individu yang kuat dalam Dao Sekte mengenakan ekspresi serius ketika mereka melihat kekerasan di langit. Sudut mata mereka bergerak sedikit. Badai petir seperti itu kemungkinan akan mengubah bahkan ahli super panggung samsara menjadi debu dalam sekejap. Hati Dao Sekte yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan ketika mereka menatap langit. Setelah itu, mereka buru-buru mundur ke tempat di mana mereka bisa berlindung. Kekuatan manusia tampak sangat lemah di hadapan kekuatan surga yang begitu menakutkan. Gemuruh, suara gemuruh-gemuruh tumbuh semakin tergesa-gesa. Tampaknya seolah-olah awan gelap tidak bisa menutupi cahaya yang terang. Adegan ini mirip dengan jutaan tentara yang akan maju ke depan. Bahkan langit dan daratan sedikit bergetar. Petir itu tampaknya berkumpul dan akhirnya mencapai puncaknya. Namun, tempat itu anehnya menjadi sunyi saat guntur meraung. Keheningan ini berlanjut hanya sesaat. Setelah itu, semua murid menyusut ketika mereka menyaksikan awan di langit dibelah secara brutal. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di atas langit. Sementara kilat yang gemilang seolah menyembunyikan semua cahaya lain di daerah itu. Petir besar yang tak terhitung jumlahnya ratusan ribu melesat keluar dari awan di langit seperti naga petir yang ganas. Setelah itu... Mereka berubah menjadi air terjun petir yang turun dari langit dan langsung menuju daosek. Adegan ini mengejutkan banyak murid sekte dao yang begitu banyak sehingga kulit mereka menjadi putih-pucat. Naga petir tampaknya memenuhi langit dan menelan tanah saat mereka turun. Dalam rentang pendek beberapa napas, mereka sudah mencapai langit sepuluh ribu kaki di atas daosek. Pada saat ini, dengan cahaya dari petir, beberapa murid daosek melihat sosok itu yang telah duduk di samping sungai Pil selama hampir dua bulan, perlahan berdiri. Mata semua orang tanpa sadar melebar ketika mereka melihat bahwa lautan petir yang menakutkan muncul sama jinaknya domba di tangan lindung saat orang-orang tak percaya memenuhi wajah mereka. Setelah berurusan dengan laut petir yang menakutkan, sosok itu perlahan berdiri dari tata petir. Selanjutnya, dia dengan lembut merentangkan tangannya. Bang! Energi mental yang luas dan perkasa, yang telah mengalir di langit di atas daosek selama dua bulan, tiba-tiba melonjak ke bawah dengan cara panik seolah-olah itu sebagai jawaban atas panggilan seseorang. Akhirnya, itu mengalir ke tubuh lindong Tubuh lindung seperti jurang maut ketika energi mental yang menakutkan mengalir ke dalam dirinya. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan ekspresi mabuk samar di atasnya. Dalam beberapa menit singkat, energi mental yang luas dan perkasa, yang telah menakuti banyak orang di Dao benar-benar diserap oleh Lindong. Ketika bit terakhir dari energi mental mengalir ke tubuh Lindong, sinar matahari yang hangat turun dari langit yang redup. Pada akhirnya, itu menyelimuti seluruh Sekte Dao, sepasang mata yang tak terhitung memandang ke arah langit di mana sosok diam-diam melayang. Meskipun dia hanya berdiri di sana. Banyak ahli dari Daussek tidak dapat mendeteksi kehadirannya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha merasakannya. Itu sama seperti ketika Raja Kursi keempat muncul saat itu. Dia jelas ada di sana, tetapi mereka tidak dapat merasakan kehadirannya. Apa energi mental yang kuat? Tidak terduga bahwa energi mental lindung telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ying Xuanzi melihat sosok di langit dan menghela nafas lembut setelah lama. Jika aku tidak salah. Energi mental lindung kemungkinan sudah maju ke tingkat master simbol agung yang legendaris. Orang ini benar-benar jenius. Tetua buta menghela nafas. Dia berspesialisasi dalam energi mental dan secara alami mengerti betapa mengerikan tingkat lindung saat ini. Seorang master simbol tertinggi dapat bersaing dengan seorang ahli panggung reinkarnasi. Sungai petir itu memiliki kekuatan petir yang sangat murni. Ini sangat berguna dalam mengendalikan kekuatan yuan dan tubuh fisik seseorang. Tindakan lindung ini telah memberkati sekte dao kita. Chen Zhen menatap sungai petir yang terang dan tanpa sadar tertawa. Ying Xuanzi Zi juga tersenyum dan mengangguk. Namun segera setelah itu, kekhawatiran muncul di matanya. Untung lindung akhirnya keluar. Kalau tidak, kita benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa tentang huan-huan. Petik dua. Apa yang terjadi dengan huan-huan?